Okay. Pak Jarod, saya sudah latihan olah nafas metode satu dan metode 2, tapi saya ini penderita cancer, apakah ada metode-metode yang lain atau yang khusus buat untuk orang cancer. Ya. Kalau kembali kepada pembukaan, waktu saya menyampaikan mengenai regenerasi sel, maka sebenarnya, olah nafas ini adalah untuk memberikan kondisi ideal untuk regenerasi sel, terutama dalam hal saturasi dan pH. Ya, Ketika saturasinya penuh, 99% atau 100%, lalu pH-nya bisa 7,35% sampai 75%, darahnya yang terindikasi dari pH urin bisa 0,2-0,3% di bawahnya, karena pH urin lebih rendah daripada pH darah, karena pH urin adalah sampah metabolisme tubuh. ya Tapi kalau banyak minum, pola nafas terus, nanti pH urin dengan pH darah itu bisa mendekati sama. Nah, kondisi inilah yang membuat regenerasi sel terjadi, sehingga sebenarnya olah nafas itu tidak hanya untuk sakit tertentu. Memang ada pelatihan yang memberikan, misalnya ini olah nafas untuk, diabetes ini orang awas untuk cancer maaf ya kalau menurut saya itu sebenarnya kayak marketing membuat customize sehingga karena dikhususkan maka orang yang diabetes nyerbu ke sana yang cancer nyerbu ke sana tapi kalau kita jalan-jalan kita ke semua kelas gitu ya kita baru sadar sama gitu ya jadi perbedaannya sedikit sekali bukan esensial gitu. misalnya di kelas untuk penyakit tertentu gitu ya tarik lepas tarik lepas 25 kali ya, apa bedanya sama Bim Hof ajarkan 30 kali jadi menurut saya modifikasinya tidak ada sebuah landasan teori ilmiah atau jurnal tapi kalau metodenya Wim Hof ada landasan teorinya atau John Kabat seorang profesor dokter yang kita akan pelajari metode 3456 ada dasar teorinya Cuma memang saya menyampaikannya secara praktis enggak banyak teori bisa langsung praktek nah kalau teorinya misalnya soal yang ditanyakan cancer, ya kan ada dokter yang menyampaikan teori bahwa kalau orang cancer itu dikemo, diradiasi sembuh 2 tahun kambuh, temo radiasi sembuh 2-3 tahun kambuh karena sel kankernya ada di seluruh tubuh sebagai DNA bawaan baik di darah ataupun di sel-sel tubuh tapi dengan membuat tubuh alkali, bahkan sel kanker tidak bisa bangkit kembali, tidak akan kambuh bahkan bisa mati. Nah, yang berbeda soal kanker mati dalam pH di atas 7,3 itu semua dokter sepakat. Yang berbeda pendapat itu misalnya gimana cara membuat tubuh alkali? Ada yang menyarankan misalnya minum air alkali. Ada dokter yang menentang. Lah, Jangan, karena kalau kita makan, minum, itu lambung akan dibikin pH-nya 2,85 sampai 3. Sehingga kalau kita minum airnya alkali, malah lambung harus bekerja keras, mengeluarkan banyak ACL supaya pH-nya 3. Kalau nggak 3, bakteri yang mati di bawah 3 nggak akan mati. Tapi keluar dari lambung, nanti di usus di darah, pH-nya udah alkali lagi, karena alkalinya dari metabolisme tubuh. Jadi supaya tubuh alkali bukan minum air alkali, bukan minum sodium bikarbonat, tapi membuat metabolisme tubuh mampu menjaga tubuhnya alkali. Nah, di sini ada pro dan kontra. Tentu ada dokter yang mendukung perlunya minum air alkali dan seterusnya. Itu dan pro dan kontra sudahlah biarkan saja gitu ya. Yang pasti adalah kita sudah buktikan sendiri Anda olah nafas sebelumnya pH berapa jadi berapa. Atau saya juga berhubungan dengan orang-orang kanker -orang survivor, survival di mana mereka sembuh dari cancer, bahkan berani untuk lepas ber, menghentikan program. Kemo ada juga yang sudah kemo dua kali, kambuh-kambuh, kambu. lalu yang ketiga malah setiap dua empat radikal, tidak kemo, tidak radiasi gitu ya. Pola hidup sehat, nah bukan cuma olah nafas gitu ya, pola hidup sehat. Makanya nanti akan ada modul-modul selanjutnya yang membuat. Berbagai penyakit itu bisa sembuh, baik cancer ataupun yang lain. Jadi, olah nafas ini tidak boleh dikatakan sebagai penyembuhan. Ya, nanti bisa pacaran, izinnya mana? <g possession> tapi kita memberikan kondisi untuk kena sel terjadi. tapi kalau teori bahwa cancer semati dalam pH tujuh Ada teorinya. Nah, sekarang kan sudah terbukti bahwa olah nafas bikin pH-nya 7,35 Ya, silakan disimpulkan. Tapi memang tidak boleh mengatakan bahwa ini pengobatan. Ya, ada juga yang berikan istilah nih, pengobatan alternatif kalau saya, ya sudah, ayo kita berolah nafas tubuh kita ideal, regenerasial terjadi nanti kesembuhan banyak terjadi untuk berbagai macam penyakit apalagi yang Lim Hof ini terutama sangat dahsyat terutama dalam membuat tubuh alkali dan saturasi 100 nanti minggu-minggu ke depan, kita pakai metodenya John Kabat seorang dokter itu sangat kuat terutama dalam hal sakit-sakit psikosomatis karena memang dirancang sebenarnya untuk stres rilis tapi stres dan jiwa hati itu juga berhubungan dengan kesehatan ya ada kan ada alergi aja juga yang berhubungan dengan kejiwaan jadi kalau berantem sama istrinya kulitnya mulai mengelupas kulitnya kayak bersisik ya, tagihan nggak terbayar stres waduh alerginya kambuh diobati ya simptomnya hilang tapi nanti ada masalah perasaan kambuh lagi makanya dalam modul saya nanti akan ada olah nafas yang menggarap areal perasaan dan itu juga metode yang diajarkan oleh John kabat sin, tapi bukan dingpoh. Ya, jadi kalau Pak saya, cancer, pakai metode yang mana? Ya, ini semua nanti sampai 9 metode ini dijalankan semuanya. Tapi nanti minggu demi minggu akan ada atau di grup, saya akan ada tips tambahan. Kalau yang cancer, lakukan yang ini, terutama yang metode satu, ya cukup 100 kali, tapi setiap dua 3 jam. Begitu pH-nya di bawah enam setengah, ya pola nafas naik tujuh. Kalau air seninya tujuh, darahnya di atas itu. Syukur so, air seninya bisa 7,35, sehingga perlu berkala. Cukup 100 kali kalau mau dua jam sekali. Karena ada yang 200 kali, terus badannya kayak ditubukin. <laughs> Karena memang pola nafas bisa kayak olahraga. Ya. Oke, okay, saya stop dulu.